Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali jumpa lagi dengan channel para pencari nafkah Rudi Napa Putungan. Ya di sini kami sudah sampai di tempat tujuan dimana kami harus bekerja dan sebelum kita lanjut, mari kita tonton video atau perjalanan kita di pagi hari ini. Ya oke okay guys, inilah perjalanan kita. Jadi di desa ini terdapat suku-suku Bali ya, guys. Hey. Ya. ya kita tahu. Nanti baca lama gitu. Karena sudah dibilang banyak. Ya, tahu nggak guys? Tahu oh, sana atau mana sana? Ya. Suku Bali tersebut oh. itu. Tahu sana ya kecil itu. Zamannya pimpinan presiden Soeharto. Ya oke okay guys, jadi sudah di. Tadi kami sudah. Terima atau sudah di. jalan Mereka sudah berada di tempat ini desa di Agung, kampung kita ini. Untuk menuju lokasi. Ya. Jadi ini. Para pencari nafkah. Ya di sini. Kita sudah, sudah sampai, sampai guys. Tujuan. Nah ini motor para pekerja. Inilah. Yang kan tadi bahwa dan para dan pencari nafas sudah bergegas kayaknya para ya, dan mari kita lihat ya guys lanjut lagi ya, guys. inilah nah, sinilah lokasi salah satu jalan. sungai yang berada di jalan Wah yang tadi itu ada motor lewat ya guys jalan kayaknya para pencari nafas sedang nah, melakukan nah, aktivitas tentunya seperti nah. kerjaan mereka pagi hari ini ya dan inilah jalan menuju para pencari nafas itu harus berjuang kerja keras untuk mendapatkan kelangsungan hidup kita, ya. Inilah salah satu teman kita, ya, yang sedang bergegas untuk memberi jalan di mana ia harus mengangkut kelapa dengan motornya yang dipakai keranjang. Jadi, itulah rekan kita ya dan di sini saya menemukan ya, satu tadi, tubuh satu teman ya saya. atau pura oh, dari suku guys. Bali tersebut nah, ya. coba lihat ini namanya kayaknya memang sudah lama ya di kota pura, guys. Jadi tempat juga sungai-sungai yang sangat bersih dari luar pegunungan dari yang jernih sungai ini mengalir dari pegunungan yaitu yaitu dari yang biasa disebut dalam kampung ini yaitu tonom di mana tempatnya ya. para melihatnya area di sini masih sangat sejuk guys masih belum tercemar polusi udaranya masih sangat sehat dan rumput dan dedaunan pun masih sangat hijau jadi kita sama-sama mencintai lingkungan kita ya guys kita sama-sama menjaga agar kota kita yes. tetap aman dan bersih dari guys. polusi udara Ini. Ya itu tadi sungai, sungai yang mengalir dari pegunungan. Di sini juga ada sungai guys. Hulu ya. Tonom yang Salah biasa kursi. disebut di kampung kita ini ya. guys. Ya oke okay, mari kita lanjut satu guys. Sungai dari ya gunung. kayaknya saya sudah dekat nih dengan rekan-rekan saya ini yang, yang sedang melakukan rutinitas guys. pekerjaan. Ini ya. inilah guys dimana tempat kami bekerja guys. Saya nyari uang bukan buat saya, tapi buat belahan jiwa saya. Darah daging saya, seburuk apapun rupa saya, sebusuk apapun hati saya. Saya tetap seorang ayah yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab pada anak. foreign mm -hmm.